Buka pahaan Jalan-jalan aja, Mas. Ayah, deketan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, apa iham orang apa iham iham apa cara karena siham diham ayam dong apa abis nggak galak rumah Gua pun ya. <sir> Yang ngirim video Oh, gimana <sir> <di> Ujang? Ya? <sir> angka naon, <Nujung> Bu? Iya, orang-orang Gimana? Oh, amin <kino> ya <sir> oh. Masih gak ada selamenya, Bu ya. Tata Chan, ta ayah bedah rumah. Nyak kedana ma atas ayanya. Majang. Kedana ma atas aya. Ya warana nang dia. kita ya. Jadi atas daerah Ciguntingnya Benten Bu, damang? Masa jempling <laughs> <laughs> iya ya. kan, gitu. ya, jadi iya caket dia itu Ya panggung di emang gendingnya Kamarana sih nabu. Berangkali. Tak kali ya boboknya ini. Oh. Pak uh, Ibu Miftahun, Ibu Andi. Oh gitu. Iluandui, iluandui. Sarang ibu saya itu? Bueni. Bueni. Iya sih, itu ngirim video. Iya, sudah sanggup tuh. <laughs> saya bu. <laughs> Seher kuburan nih di dimanya? Kita yang punya bukan? Kosong? Nggak ada orang mana nih kuma Kubang? Kubang deh. Pindah, bilangin, oh, video Bu, kongoh itu di YouTube. Nia, yeah. suka namanya tuh ayah bedah rumah. Ya. Sebenarnya, <laughs> sudah, Bu, awan lah tuh, gimana? Eh, hmm. eh, catatan SMP, oh, SMP, eh, eh, eh, Ya Cikancungnya ya. sahabat ternyata di sini ada rumah yang sudah lama gak ditinggali sahabat lihat sahabat ya keadaan rumahnya sudah sangat terbengkalai sahabat ini rumah udah disita katanya sahabat kosongnya bu disitanya hmm